Bimoso tolok ataupun bunuh dengan tak sengaja tolok orang daripada bani ataupun daripada kaum tibuti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 فَلَمَّا أن أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 Innal ya ayat 21 surah al-qasas kesus nabi Musa dah. Kita dok dengar, dok belajar. Allah Taala firman di sini, setelah Nabi Musa tolok ataupun bunuh dengan tak sengaja. Tolok orang daripada Bani ataupun daripada kaum Tibti. Sapa kau orang tu mati. Maka Nabi Musa pun buat sekejap Diri dia sendiri. Sebab apa. Dia tak ada sengaja nak pergi mati. Tapi orang tu pergi mati. Ia merayu dengan sesalnya. Wahai Tuhan Sesungguhnya aku telah menganyai diri sendiri. Maknanya aku zoling diri sendiri. Oleh itu ampunkanlah. Apalah jua kiranya akan dosaku. Maknanya.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 bir utama sekali dan semua hamba dia kembali ke jalan yang tu bertaubat tubu ilallah allahi jami'a ah. tubu ila Allah taubatann nasuha gitulah Allah taala royak di dalam al-Quran ay, banyak-banyak ayat wastaghiru hendaklah kamu minta ampun Dari hadis-hadis nabi nabi pun royak sebagai hadis kursi. Yang mari daripada Allah Ta'ala. Ya ibadi, Wahai hamba-hambaku. Innakum tuhti'una bil-layli wal-nahar. Kamu salah sila. siapa malai. Wa ana aghfirul dhunuba jami'a. Akulah. Akan ampun dosa kamu semua. Fasagfiruni aghfir lakum. Hendaklah kamu minta ampun. Dari aku. Nasjaya aku akan ampun dosa-dosa kamu. Ha ni, no, ayat yang kita manusia ni adanya salah, ada silap. Nabi-nabi ada dak silap salah. Ada tidak dinamakan dosa, tapi silap salah tu menjadi tabiat ah semula jadi manusia yang dinamakan insan. Alhamdulillah. Mari ayat yang ke-17 pula. Nabi Musa merayu lagi. Ya merayu lagi. Wahai Tuhanku Demi nikmat-nikmatmu yang engkau kurniakan kepadaku Ini Nabi Musa, gaya Kenapa tu, Tuhir pilih dia sebagai orang yang baik, bersih, tidak syirik Dan nampok dah Ciri-ciri ataupun nampok dah Alamat bakat-bakat katanya dia akan menjadi rasul Dia sendiri pun tak tahu katanya jadi rasul Tapi Allah Ta'ala gaya di dalam surah ini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 Dia jaga sejak daripada kecil-kecil lagi. Dia tak suka dengan kita. Kita maksud di sini, kita manusia tamadah ni. Kadang-kadang, jadi molek tu, teka umur 30, 40 dah. Baru jadi molek. Tapi teka duduk muda, Masya Allah, lebih karuk, curi, mabuk, kaya, katok okay. orang. Baru lepas pada tu, empat hmm, tu, sesara aku. Masa nak mengaji. Tapi waktu yang cerdik dia, dia bukan arti bodoh. Dia cerdik, dia bijak. Tapi dia guna. Cerdik dia tak pandai. Waktu muda-muda dulu. Bawa mari akhir-akhir. Mula mengaji. Mula tahu gotu tahu kan ni. Siapa kau boleh mengajar orang dia. Jadi acan, jadi keru. Jadi ustaz. Setengah-setengah orang dia. Tapi kalau kira dulu. Ini, paling yang di belakang. Tengok, oh sejarah aku lah teruk. Sengah-sengah orang yang kata lalu, aku lebih ada keroh lagi dulu. Lobby, karuk. Tapi learningnya yang mari jadi molek. Itu pun ada sebab, musabat dia panggil. Ada timah tipai bagi orang tu. buat apa boleh dia jadi orang berjuruh, jadi orang baik. Tapi umumnya, orang yang Allah Ta'ala jaga, nak jadi molek hidup dia, sejak daripada kecil-kecil lagi. Tu yang jaga. Ngaji dia pun molek. Ya besain pemoleh makamino moleh masya Allah Nabi Musa pergi. Ya. Kata Rabbii bima anamta'aliya, fana aku na zahiran للمجرمين. Iya merayu lagi wahai Tuhanku demi makmu nikmah yang engkau kurniakan kepadaku peliharalah akandaku supaya aku tidak akan menjadi penyokong kepada golongnya yang bersalah. Ini Nabi Musa. Ini supaya dia mai tiow mai gau gai hidup dia dengan orang yang bersalah orang berdosa dan tak ada masuk di dalam klum orang-orang yang tak berjiwa kita pun lagu tu setiap orang Islam lelaki perempuan jangan duduk di dalam klum orang-orang yang lobe, karuk buat-buat dosa dan sebagainya tak leh walaupun kita rakyat kata kita tak ada buat dosa saya misal mudah-mudah ni tak, kita duduk sekali di, di meja, minum kita minum teok. Walaupun kita makan kafe, makan teok, orang tengok, orang lalu pak tengok, jebu teok. De orang tak skor katanya molek lah kita. Tu saya misal mudah-mudah tu. apa tah lagi, kita misal dengan benda yang lebih besar daripada meja, yang ada teok. Orang tak ada skor katanya kita, tak minum teok dah arak ada depan walaupun kita makan T.O a dengan teh a lebih kurang cahaya dia walaupun kita makan dalam cawe dia tu makan dalam gebu ataupun makan dalam gelah hak yo dan sebagainya ambil arak bubuh ha sebab itulah misa macam tu tu nak we gambar katanya kita jangan kiokong walaupun sikit dengan kelum orang-orang yang tak berjuru terutamanya orang-orang yang buat maksiat nama kita tu ada juga dalam senarai Oh ya ke oh ya, habasan tak tak molek. Ah Nabi Musa dia berdoa minta supaya dia tidak apa menjadi penyokong kepada golongan yang bersalah. Alhamdulillah Allah taala terima doa dia. Tapi duduk di dalam banda pada waktu tu. Banda artinya banam se lah. Waktu tu setelah dia mengaku katanya dia salah. Sekali lagi orang hok kiau kong dengan dia saat ni iaitu kaum bani Israel dengan tibti ada lagi dok kiau kong sebab apa? nabi musa ni habis cakatlah orang sangka tanyalah salah benda hok dia buat dia minta ampung dah tapi kemudian daripada itu tinggallah io di bandar mesir dalam keadaan cemas cemas maknanya apa kriet apa sombong Sambil mendengar-dengar berita mengenai dirinya. Orang yang mula pakat kecik belakang Ning kalau dia kita tengok kisah pasal ni ayang-ayang pasal ni Supo dengan kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Nah. Ketika Nabi Yusuf duduk di dalam istana Aziz ataupun duduk di dalam istana raja pada waktu tu. Bini raja sendiri yang nak kainak Nabi Yusuf. Haa, tu gitulah. Berita pun jadi pecoh kepada orang luar. Sehingga orang-orang pakak kecek tu heraya di dalam kera'ah. Wa qala niswatun fil madinati muratul azizi turawidu fataha an-nafsi. Qada syarafaha hubba. Orang-orang tinul pakak tu kecek belakang. Sebab ke apa? Berita yang pecoh di dalam istanah maka orang pakat kecek jadi buah mulut. Royak katanya bini menteri tu, "Eh, dak kenal kau ke budak comel weh, dalam istana." Nampak sopo dengan menteri bini menteri tu gila dah. ni saya tak ada terjemuh. Saya sendiri dah. "Ad syarafa ha hubba." Iaitu nya nampak sopo dengan menteri bini menteri tu saat ni gila dah. Bukan arti gila otak dah. Gila kepada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 Bandar Mesir pada waktu itu Wallahualam, saya tak ada tengok Dari dalam tafsir, katanya bandar yang dikehendaki di sini Bandar Mesir itu Al-Qahirah ke Al-Uqsur ke Aswan ke, Wallahualam Sebab, tengok kepada Istana Fir'aun, ia ada-ada di Uqsur, di Tantai Negeri Mesir Tapi, kubur Fir'aun Duduk di Al-Jizah duduk di antara apa dia panggil belah mesir tu jadi dua haklik ni qahirah kairo tu pahlik ni giza ha tu kubur firaun yang dinamakan piramid tu duduk alik giza wallahu lah ni kena tengok dalam tafsir lebih panjang lagi tapi di bandar mesir pada waktu tu orang pakak-pakak kecik ha nabi musa eh musa bunuh orang eh anak firaun bunuh orang sebab terkena nabi musa ni anak firaun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 kita tu bagagatin semalam, malamคืน pukul tujuh, pukul 8 dia kata saya sampai uh, selepas asar. Eh. Macam mana oh semalam lepas asar? Ah istilah dalam kece. Kalau tengok kepada bahasa Arab dia sebut penuh selalu dah. Apa? Fa idzal bil amsi. Al ams artinya kemarin. Nah. Nak sebut bagaimana eh? Ya istilah bahasa Melayu. Istilah bahasa Melayu dia panggil semalam tu maknanya kemarin. Tapi bahasa Inggeris putih dia sebut kena. Dia sebutnya yesterday. Yesterday maknanya kemarin. Semalam dia panggil last night. Sebut penuhlah dah. Wallahualamlah hak ni istilah bahasa bahasa Melayu. Orang yang minta pertolongan dengan Nabi Musa kemarin itu, memanggil, meminta pertolongenyo lagi. Kemarin itu, orang inilah juga, rakyat ke Musa. Musa, mari mari tolongku, tolongku. Kibetih ini nak nak bunuh aku. Nabi Musa bertolak orang itu mati. Hari ini orang tular juga. Mari jumpa dengan, dengan Nabi Musa. Minta tolong pula. Jadi, nak ayat katanya, tualakkan orang tular kemarin dengan hari ini. Kenapa? Kenapa? memanggil meminta pertolongannya lagi Musa berkata kepadanya ni Nabi Musa mula anak marah dah Susungguhnya engkau ini orang yang nyata sesaknya Ah ya, tu gitu Mung ni nampak glewing ni kemarin mu minta tolong aku takut orang Qibti bunuh Mung, aku pun gitolok orang tu siapa mati Late-late hari ni mu mari minta pula Minta apa tu ada minta pertolongin na'wi nabi Musa bantu dia tolong dia dalam satu-satu hal. Cerita tak habis lagi dah tapi masa habis dah. Duduk di ayat 19. Falamma arada an yabtish alladhi huwa aduwwu lahumma qala ya Musa. Dah, tak ada nak terjemuh lagi. Esok insya-Allah kalau tak ada uzur apa kita mari sambung semula Kesoh Nabi Musa alaihi salam dengan Orang-orang okay, okay. yang ada pada waktu itu Wassalamualaikum wa wa wa warahmatullahi wabarakatuh